Argentina melibas habis Kroasia di babak semifinal Piala Dunia 2022 dengan skor telak 3-0. Hasil ini memastikan langkah Argentina untuk melaju ke babak final Piala Dunia keenam mereka, serta menumbuhkan asa Argentina untuk meraih gelar juara Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dalam pertandingan ini, Lionel Messi dan Juan Alvarez benar-benar tampil impresif hingga menuai decak kagum dari salah satu legenda Brazil sekaligus mentor Messi sewaktu di Barcelona Ronaldinho Ronaldinho tertangkap kamera memberikan aplaus untuk aksi Messi dan Alvarez saat mencetak gol kedua bagi Argentina dan berikut ulasan pertandingannya I see the Argentina yang berhasil lolos dari pertarungan brutal melawan Belanda di babak delapan besar melalui drama adu penalti, mesti menghadapi runner-up piala dunia edisi sebelumnya, yaitu Kroasia. Dalam pertandingan di babak pertama, kedua tim masih bermain dengan tenang dan memilih memainkan operan-operan pendek untuk membangun serangan. Bahkan hingga menit 20, Kroasia yang unggul dalam penguasaan bola hanya mampu menciptakan satu shot of target, sedangkan Argentina belum menciptakan satu peluang pun. Barulah di menit 32 wasit memberikan hadiah penalti kepada Argentina setelah kiper Kroasia dianggap melakukan pelanggaran terhadap Juan Alvarez di kotak terlarang. Lionel Messi yang tampil menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-0 untuk keunggulan Argentina. Tertinggal 1-0, membuat Kroasia mencoba bermain lebih menyerang. Namun sayang, 4 menit berselang, justru Argentina mendapat kesempatan emas melalui serangan balik. Berawal dari tendangan sudut yang gagal dimanfaatkan oleh Kroasia, bola yang berhasil di clearance oleh pemain Argentina berujung di kaki Lionel Messi yang langsung memberikan umpan terobosan kepada Juan Alvarez. Juan Alvarez benar-benar menggila di pertandingan ini. Ia membawa bola dari tengah lapangan melewati tiga pemain Kroasia sebelum akhirnya melakukan suntikan yang kembali menggetarkan jala Dominik Livakovic. Argentina unggul 2-0. Kroasia yang beberapa kali mencoba melakukan serangan selalu mendapati kebuntuan dalam penyelesaian. Mereka mengakhiri babak pertama dengan tertinggal dua gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali mencoba mengejar ketertinggalan. Namun alur penyerangan mereka yang tidak jelas membuat kesempatan hanya terbuang saat bola sudah memasuki area sekitar kotak penalti. Seringkali mereka mencoba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Namun usaha tersebut hanya menghasilkan tendangan gawang. Dari total 12 percobaan tembakan, tercatat hanya dua kali yang menemui sasaran. Sedangkan Argentina bermain lebih efektif dengan mencatatkan 7 tendangan ke gawang dari 9 kali percobaan yang mereka lakukan. Di sisi lain, Argentina justru berhasil menambah koleksi gol mereka pada menit 69 yang bermula dari aksi Messi di sisi kanan mengecoh Vardeol sebelum akhirnya mengirim umpan manis yang berhasil kembali dikonversi menjadi gol oleh Juan Alvarez skor 3-0 untuk Argentina ini bertahan hingga agak usai.